Di video aku kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat isian risol 100 gram kentang yang sudah dipotong kecil-kecil, 250 gram wortel yang juga sudah dipotong dadu kecil, 5 siung bawang merah, kaldu bubuk, Eka, eh, merica secukupnya, bawang bombay, dan ada 3 siung bawang putih yang sudah digeprek, serta bawang kue yang sudah dilong halus. Nah, kita langsung ke cara Membuatnya, kita pertama-tama tumis bawang merahnya beserta bawang putih. Tumis hingga benar-benar aromanya wangi dan sampai agak kecoklatan. Masukkan bawang bombay yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu masuk ayun wortel. Tentang. Kemudian tambahkan 100 ml air atau boleh lebih, kemudian garam secukupnya, serta merica bubuk. Jika kalian tambahkan kaldu kaldu jamur ataupun uh, kaldu bubuk, uh, boleh, tapi saya tidak menggunakannya. Dan kemudian yang terakhir kita masukkan bawang bombay yang sudah dipotong-potong kecil tadi ke dalamnya, lalu kita aduk-aduk sampai dan biarkan sampai uh, isian risol ini benar-benar matang dan airnya juga uh, hampir kering. Nah setelah matang tuang ke dalam wadah. Nah ini sudah siap untuk digunakan. Uh, jika kalian mau menggunakannya untuk isian risol, kita uh, biarkan dulu hingga benar-benar dingin. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa support video aku dengan cara subscribe, like, serta komen, dan share sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Nah, untuk video berikutnya tentang cara membuat uh, kulit risol, kalian tonton di video berikutnya. Happy watching!